Hukum Taurat, Ganti Kerugian Keluaran 22 ayat 1-9 Apabila seseorang mencuri seekor lembu atau seekor domba dan membantainya atau menjualnya, maka ia harus membayar gantinya, yakni lima ekor lembu lembu itu dan empat ekor domba ganti domba itu jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul orang sehingga mati maka si pemukul tidak berhutang darah tetapi jika pembunuhan itu terjadi setelah matahari terbit maka ia berhutang darah pencuri itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya jika ia orang yang tak punya ia harus dijual ganti apa yang dicurinya itu jika yang dicurinya itu masih terdapat padanya dalam keadaan hidup, baik lembu, keledai, atau lomba, maka ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Apabila seseorang menggembalakan ternaknya di ladangnya atau di kebun anggurnya dan ternak itu dibiarkannya berjalan lepas sehingga makan habis ladang orang lain, maka ia harus memberikan hasil yang terbaik dari ladangnya sendiri atau hasil yang terbaik dari kebun anggurnya sebagai ganti kerugian. Apabila ada api dinyalakan dan api itu menjilat semak duri, tetapi tumpukan gandum atau gandum yang belum dituai atau seluruh ladang itu ikut juga dimakan api, maka orang yang menyebabkan kebakaran itu harus membayar ganti kerugian sepenuhnya. Apabila seseorang menitipkan kepada temannya uang atau barang dan itu dicuri dari rumah orang itu, maka jika pencurinya itu terdapat, ia harus membayar ganti kerugian dua kali lipat. Jika pencuri itu tidak terdapat, maka tuan rumah harus pergi menghadap Allah untuk bersumpah bahwa ia tidak mengulurkan tangannya mengambil harta kepunyaan temannya. Dalam tiap-tiap perkara pertengkaran harta... Baik tentang seekor lembu, tentang seekor peledai, tentang seekor domba, tentang sehelai pakaian, baik tentang barang apapun yang kehilangan Kalau seorang mengatakan inilah kepunyaanku, maka perkara kedua orang itu harus dibawa ke hadapan Allah Siapa yang dipersalahkan oleh Allah haruslah membayar kepada temannya ganti kerugian dua kali lipat